yang, lalu, yang ke orang ini, oh, nah, kalau pertamanya nah, ayo, orang. 12, kan. semalam, nah, kena sunat lah tidak kena tidak Ya nyangkut di tangan buka apalah lahan. Nah sebelum lu ngomong biar aku ngomong sama kawan dia dulu. Kurang nimpuh gaji. Dari jam 12 malam sampai ngaji subuh. Seharian lah. Ber kan? Hmm. Malam pun ini. Tuh. Tuh. Sampai jam 12 malam. Sampai ngaji subuh. Di dalam dua ratus lima puluh itu, hai, hai, hai, hai, hai, hai, Tenggelam hai, hai, hai, kok. Satu dia. Eh. Mau oh, <tuh> Saya pelari berapa, sama buka kubur berapa? Hai, Taruh di bawah, capek nyarinya, di bawah. udah direnduk. Ih, itu itu sapu itu. Masukin Oh, nah, bahaya ini kayak Jadi, nggak usah ajak, ajak orang lain. Ngajak anak aja. Di rupanya buah. Dikurangi Depe. Dari harga Dari harga biasa. Jadi ya, 300 soal. Ini kok jadinya 200 ribu. kalau ini